Jadi masuk ke di dunia ini kan di segala urusan itu ada empat macam orang. Satu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Dua orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Eh tahu banyak tentang sedikit hal. Nomor tiga orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nomor empat orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nah orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal ini contohnya kayak gandeng saya rakyat biasa gitu ya. Kalau masuk ke ini kan orang yang tahu banyak tentang sedikit hal ilmu komunikasi, ilmu-ilmu sosial yang sangat tahu tapi eh, belum tuh tahu ilmu Bencukai kan tahunya nah, cuma satu bahwa e, ternyata tembakau itu membantu oh iya itu yang paling saya tahu itu ya. soal tembakau nanti dulu nanti oh, daripada, tak, tak, tak. daripada nah, nah, nah. menjadi bias ya tapi, tapi saya ingin menjelaskan jadi orang kayak pak wali kota itu adalah orang yang tahu banyak tentang banyak hal karena dia mengurusi semuanya Kemudian para spesialis misalnya dokter insinyur itu adalah orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Sementara kita ini saya kayak itu orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Jadi kita ngil Jadi pokoknya kalau mau bekerja, semoga-moga negara nggak dirugikan, semoga untuk akeh sehingga rakyat ikut sejahtera gitu. Selebihnya ya dunia aku Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kami belajar sangat banyak. Nah, untuk memulai acara ini, karena ada dua tema, masuk ya Sekarang ini semua tema apa saja itu kan tergantung game dan pemahaman terhadap ruang waktu dari tema itu. Jadi gambarnya gini deh, kalau Anda main pingpong, jangan berpikir volley. Kalau Anda main volley, jangan berpikir sepak bola. Kalau Anda main sepak bola, jangan berpikir pingpong, kan begitu nah mungkin banyak orang di dalam tata sosial dalam pengelolaan manajemen kenegaraan kadang-kadang ini urusan volley berfikirnya pingpong kan gitu ini urusan besok bola berpikirnya futsal kan gitu nah itu saya kira baik itu simbolisme saja dan bisa kita terapkan bisa kita introspeksikan pada diri kita masing-masing bahwa bahwa semua itu harus pada ketepatan ruang dalam waktunya nah, sekarang karena kita punya banyak tema paling tidak dua tadi kita harus tetap jangan sampai Tema sepak bola ini kita kita berpikirnya, menggiringnya dengan cara berpikir pingpong misalnya. Karena jangan lupa dulu, dulu bulu tangkis Indonesia itu merajalela seluruh dunia selalu juara. Kemudian mulai turun itu ketika game plan-nya diganti. Ketika gamenya biasanya 15 dijadikan 21 kayak pingpong. Dan sejak itu menurun prestasi kita. Kecuali kemarin juara olimpiade yang dua anak putri dari sama mengadu itu, alhamdulillah nah, masuk ke ini malam siang ini kita harus punya game plan yang benar, oleh karena itu apa saja apa saja, urusan apa saja dari apa saja pokoknya, enggak, enggak ada perkecualian harus hulu hilirnya jelas, ruang waktunya jelas, dari konteks ruangnya bagaimana konteks waktunya bagaimana jadi kalau sepak bola 90 menit ya kalau pingpong atau basket itu tidak tergantung jamnya, tapi tergantung apa tergantung apa tergantung skornya, dan seterusnya gitu. nah, kita ngomongin bah juga, kita ngomongin komunikasi ini kan gameplaynya harus jelas, hulu hilirnya harus jelas oleh karena itu, teman-teman kita mulai ini dengan memohon kepada Tuhan bahwa kita ini kan semua tidak berdaya ya. nanti kita ngomongin covid di kita, karena covid ini kan, saya ini sedang sangat sedih Pak Wali, Pak Mehdi Jatuh sedang sangat stres, sangat sedih, sangat menderita, sangat ngersuloh. Tetapi itu bukan karena COVID. Kalau COVID ini menurut saya hanya ekstremisasi dari kehidupan biasa. Jadi semua gejala yang kita alami dan COVID itu sama dengan gejala hidup biasanya. Misalnya misalnya kita tidak tahu bagaimana kena, bagaimana tidak kena. Itu kan istilahnya kayak gajeng, trek mano pak. Kalau kita ke kantor pos ada tiang apa, kawat listrik itu ada banyak burung, tuh kita kalau lewat sing keterai Nah, ada orang yang sangat prokes kena dan mati, ada orang yang ngawur-ngawur saja biasa-biasa tapi tidak apa-apa, ada juga. Jadi, itu itu namanya qodr dan qadar. Itu namanya takdir. Jadi, ini Allah yang menentukan. Pada akhirnya. Oleh karena itu, oleh karena itu apa namanya? Kita terus misalnya kita harus cuci tangan. Loh, kan dari dulu hi harus cuci tangan. Baik tangan dalam arti fisik maupun tangan dalam arti Kultural atau profesional Tangan kita harus bersih Sebagai wali kota, sebagai presiden Sebagai rakyat biasa kan tangannya harus bersih Tidak boleh menyentuh Atau mengambil sesuatu yang membuat dia Tidak suci kan begitu Jadi kita cuci tangan itu sebenarnya kan Hidup biasa, cuma sekarang ekstrim Sekarang dia ekstrim kan? Karena kita dulu sukanya cuci tangan Cuci tangan tadinya Kita tidak mengakui kesalahan-kesalahan kita dari orang mencuri tapi terus mengkambing hitamkan terus cuci tangan itu Jadi mungkin kita disuruh untuk membenahi makna dari idiom cuci tangan itu Nah cuci tangan sekarang harus benar-benar cuci tangan dalam arti cuci tangan sebagaimana orang wudhu Cuci wajah, cuci tangan, cuci telinga, cuci hidung dan seterusnya Artinya untuk protokol kesucian, protokol kemaslahatan, protokol kesehatan Dan protokol kesehatan dalam arti protokol keafiatan dan protokol keseluruhan dalam kehidupan untuk selamat, protokol keselamatan kemudian kita selama covid ini kita akan harus pakai masker loh kan memang kita harus pakai masker nah sekarang ini kan kita kan karena kita itu tidak suka memfilter di negara ini tidak suka memfilter mulutnya, hidungnya sehingga badet zamannya kan gitu maka sekarang kita harus pakai masker supaya kita ingat bahwa kita itu harus harus memfilter mulut kita akhirnya kalau karena, karena sudah terlalu lama kita itu tidak ndak ndak mengontrol mulut kita tidak mengontrol komunikasi tidak mengontrol informasi dan seterusnya akhirnya kita sekarang wajib PCR karena kita adalah panitia cangkem rusak itu PCR yang itu kita semua bersama-sama adalah persatuan cangkem rusak kita harus di PCR gitu ya kemudian kita kalau bikin makanan, misalnya bikin pecel, jangan sampai terlalu asin. Gitu ya. Jangan terlalu vaksin maksudnya. maksudnya Horor ini katanya Pak Nefi gitu ya. Terus terus kita harus jaga jarak. Jaga jarak itu, lu kan hidup itu memang jarak. Harus jaga jarak. Jarak bapak sama ibu, jarak bapak sama anak itu beda. Jarak dengan tetangga, beda jadi jarak dalam konteks yang bermacam-macam. Nah, kita sendiri sebagai satu orang saja, kita punya banyak posisi di mana kita harus pintar mengambil jarak. Misalnya, saya sebagai wali kota, saya sebagai pejuang nafkah keluarga, saya sebagai pimpinan masyarakat, saya sebagai tetangganya para tetangga, saya sebagai macam-macam, itu kan harus ada jarak yang jelas. Tidak boleh campur adu. Saya sebagai muslim, saya sebagai warga negara Indonesia, itu beda. Jadi semua harus ada jaga jarak, demikian. nah kita ini teman-teman sekalian di Indonesia ini, kita itu tidak punya pengetahuan dan disiplin untuk menjaga jarak misalnya antara negara dan pemerintah misalnya sekarang pemerintah merasa negara, terus negaranya jadi pemerintah, padahal pemerintah itu bukan negara, negara bukan pemerintah ASN itu aparat sipil negara, bukan ASP kalau, kalau itu aparat sipil pemerintah, kan gitu tapi kan prakteknya mereka adalah aparat sipil pemerintah. Kalau mereka itu aparat sipil negara. Makanya kalau pemerintah itu kan outsourcing, 5 tahun, 10 tahun. Gitu ya. Kalau ASN kan sampai sampai mati, sampai dapat pensiun, sampai tua, sampai setelah pensiun. Jadi memang negara sama pemerintah berbeda. Tapi di Indonesia tidak ada jarak antara pemerintah dengan negara. Karena pemerintah sendiri di Jakarta juga tidak menyadari bedanya pemerintah dengan negara jadi mereka tidak bisa mengambil jarak kalau ada orang DPR mengatakan ini tindakan ini harus membuat negara negara harus hadir gitu kan ada anggota DPR ini negara harus hadir yang dimasukkan negara ternyata pemerintah luar negara sama pemerintah beda dan jadi kita itu harus bisa dengan ilmu yang bermacam-macam pengetahuan yang lebih detail itu kita harus bisa menemukan jarak antara konteks satu dengan konteks jalan. Misalnya. Apa bedanya rakyat dengan masyarakat, dengan umat? Nah, Indonesia, kalau rakyat itu, itu dari kata roh ya jadi kepemimpinan, kedaulatan. Jadi rakyat adalah kumpulan orang di satu geografi negara yang pegang kedaulatan. Jadi dia yang milih imam, kalau sudah dipilih imam yang baik, maka imamnya sujud, mereka ikut sujud, imamnya ruku, mereka ikut ruku. Maka mereka harus pilih imam yang baik. Nah, di Indonesia, rakyat itu belum memiliki kedaulatan, maka mereka hanya penduduk Republik Indonesia gitu ya. mereka hanya penduduk, paling-pahal paling masyarakat kalau masyarakat adalah jaringan atau kumpulan orang yang berserikat untuk suatu hal misalnya bareng-bareng main sepak bola, bareng-bareng mancing, bareng-bareng apa jualan apa di pasar itu itu masyarakat kalau umat, umat itu artinya suatu kelompok masyarakat yang satu, atau yang seperibuan Jadi, Ibu-ibu nilainya sama misalnya umat Islam tuh ibu nilainya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Umat Kristen ibu nilainya adalah adalah Konstantin misalnya gitu ya. Ibu-ibu, eh umat Buddha berarti ibu nilainya adalah Buddha keutama. Umat Hindu berarti ibu nilainya adalah yang berlaku di Hindustan pada abad sekian itu dan seterusnya. Jadi kita ini sekarang kan diambil cara mana penduduk, mana rakyat, mana masyarakat, mana umat disamaratakan, ratakan Oleh karena itu, uh, saya kira dalam pembelajaran mengenai cukai maupun komunikasi ini kita harus mengambil sangkalan yang paling mendasar. Bahkan bahkan kalau Jawa itu kita kan punya sedulur papat lima panjer. Itu maksudnya kita itu kita itu lima orang. Jadi sedulur papat terus ada panjernya lima panjer itu artinya itu dimaknai bisa macam-macam bisa. Ketika saya duduk di sini Pak Iwan, itu ada saya yang lain yang yang duduk bersama Pak Iwan nonton saya. Ada saya yang lain yang mendampingi di kiri kanan saya, dan ada saya yang lain yang yang ada di belakang saya, yang ngasih tahu saya sesuatu hal. Terus lima pancer itu adalah, diri sejati saya itu bukan saya, karena saya itu tidak ada. Yang ada sejati itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara selain Allah itu hanya diada-adakan, hanya diselenggarakan, hanya ayang-ayang kalau lupa Jawa. Makanya dalam... Jawa ada yang namanya setuhur papat ilmu pancar nah kita kan tidak membuat sistem politik sistem budaya sistem ilmu atau apapun bahkan tidak juga di universitas-universitas kesadaran yang dibangun dari dari beragam-ragamnya diri kita itu kan kita sebagai bapak kita sebagai anak kita sebagai tetangga kita sebagai wali kota kita sebagai muslim kita sebagai umat Muhammad kita sebagai ini sebenarnya kan er berbeda-beda macam-macam jadi ada seluruh pendapat yang mau lancar oleh karena itu masuk ke ini saya sama kayak kanjeng akan memulai dengan semua anda jadi apapun macamnya, mikirin apa saja itu harus jelas sangkan paranya hulu sampai hilirnya bahwa hidup ini tidak di dunia kemarin ada penelitian dari DN, penelitian DNA, ya yang menyimpulkan bahwa di Indonesia itu tidak ada pribumi. semua pendatang di Indonesia saya bilang Loh, di seluruh dunia tidak ada pribuminya, semua penduduk dunia itu pendatang. Kita itu aslinya orang surga, mbah kita yang namanya Adam Salam itu penduduk surga, kemudian karena suatu hal ditransmigrasikan ke bumi. Jadi kita semua ini transmigran. Jadi kalau mau ngomong DNA, ya kita ini DNA surga semua. Memang tidak ada pribumi, jadi istilah pribumi itu hanya pemahaman konstitusi politik. ya tapi bukan pemahaman ilmu, pemahaman ilmu tidak ada, pribumi yang asli itu tidak ada pemahaman manusia itu tidak asli kok, oleh karena itu kita harus berangkat dari Nur Muhammad jadi makanya kita selawatan pak, kita kasih dengan awal selawatan karena bukan karena genre musiknya kayak kanji itu atau bukan karena saya penggemar sulawatan atau karena suka selawatan tapi untuk kesadaran bahwa kita itu sangkanparannya memang dari Nur Muhammad Allah Nur Muhammad kemudian alam semesta kemudian sebaran DNA-DNA, kemudian planet-planet, tata surya, kemudian 37 galaksi, kemudian ada bumi di pojoknya, kemudian ada negara-negara, kemudian ada antropologi, ada sosiologi, dan seterusnya. Tapi kita harus tahu bahwa awal permainan kita itu adalah Nur Muhammad, nanti endingnya adalah di akhirat. Jadi kita ini hidup abadi, kita tidak hidup sementara. Kebanyakan ulama dan UQE mengatakan kita hidupnya sementara, enggak, kita tidak hidup sementara. Kalau kita hid selesai hidup tuh, setelah mati kan berarti sia-sia itu tugasnya Malaikat Mungkarnakir. Malaikat Mungkarnakir kan, Mungkarnakir kan datang begitu kita masuk kuburan, 40 langkah ketika para pentazia sudah pergi dari kuburan kita. Nah terus Malaikat Mungkarnakir itu tak konang sopone awet Deus kaono. Kita masih ada dan kita akan hidup abadi. Kita hidup abadi kholidina via abada. Oleh karena itu, saya ingin memulai ini dengan kesadaran keabadian, kesadaran sangkan paran, kesadaran guru hilir, kesadaran bahwa kita ini sepak bolanya sampai akhirat. Tidak hanya 90 menit, tidak hanya di masa jabatan, tapi terus sampai keabadian karena nanti kita akan dihisap oleh Allah, oleh karena itu kita juga harus menghisap diri kita sekarang juga. Kita mulai dengan ilmu sangkan paran tadi, Bismillahirrahmanirrahim.